Halo teman-teman kembali lagi di channel saya Kali ini saya akan mengupdatekan proyek elektrifikasi dari lintas solo balapan menuju stasiun Palur Saya mengupdate nya di malam hari karena ya sempatnya malam hari kalau siang males kesini panas Yaudah tanpa berlama-lama lagi saya lanjutkan videonya oh iya kalian jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini ya. Oke, saya lanjutkan videonya. Saya mulai dari 0 261. ini saya mulai dari sinyal langsir Solo Jebres. Ini di JPL 11 Solo GPS. Nah, ini perkembangannya sudah ada hangernya Itu hanger nah. Ini tinggal dikurang dipasang kabelnya saja. Terus tinggal dicek, tinggal dites jalan gitu kalau sudah jalan berarti sudah bagus. Sana nanti, nah di sana yang banyak yang LA itu rencananya buat apa ya? Itu namanya buat tempat listrik, loh. Tempat ya, yes, nanti tak cantuk aja nih. Hmm, ini saya maju, ini ada lori saya. yang sarana-sarana seperti semen, kabel, dan lain-lain. Nah, ini ada lori kecil juga Ini saya lanjutkan ke daerah Deponya. Ini jekalnya. situasi di daerah proyek pembangunan depo depo perawatan KRL Solo dress ini saya mengintip dari sini saja nah tuh, Nih, tuh bangunan besarnya di dibangun ini kalau dilihat dari sini tinggal progres pembangunan deponya sudah sekitar 40-50% lah mungkin Ya, nanti kita nantikan saja bagaimana Akhirnya Ini jalur bekas terminal Peti kemas Solo Departemen perhubungan Di terbuka. Nah teman-teman Ini saya melanjutkan update-nya Di pagi harinya Nah di keesokan harinya Sudah ternyata sudah baru saja dipasangin uh, apa ya namanya ini yang buat penanda, buat penanda titik atas atas ketigian kendaraan nah ini Season juga ada Uh, di sini juga ada uh, di sana belum Apa di sana belum Kayak itu si piong nanti dipasang nah itu pasang di sini ke sana ke arah Solo Balapan dan ke sana itu stasiun nah itu stasiun Solo Jebres dan nanti Kepalur. Dan nah di sana tuh di sana dibangun depo KRL. Di sinyal masuk B. Sinyal Ya, beginilah kondisi terkini uh, update elektrifikasi di area stasiun Solo Jebres besok kapan-kapan saya kesini lagi mungkin seminggu atau dua minggu dari sekarang saya akan mengupdatekan lagi perkembangannya sekian dulu teman-teman video perkembangan update elektrifikasi lintas Solo 8 hingga Palur. untuk untuk info selanjutnya silahkan kalian pantau terus berbagai informasi dari KAI Commuter atau KAI. sekian dahulu ya jangan lupa like, comment, share dan subscribe. mantap.